Sarapan padat itu penting. Yay. Sari Roti Double Soft dengan bifas N. Bo -bo ya, benar kata ibumu. Sari Roti Double Soft dengan bifas N. Pertama di Indonesia. Dimakan langsung juga enak. Sari Roti Double Soft, sarapan padat awal hari hebat.